di hari Minggu, Leslar dan keluarga besar beserta tim lagi berlibur bersahabat sahabat yang di Adi Turki, Masya Allah, spesial baby moon untuk Lesti dan Rizky Pilat. Mudah-mudahan selalu berkah, selalu lancar dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Alhamdulillah para sahabat ya, hari ini adalah hari yang sangat bahagia Tepatnya tanggal 24 di hari Minggu ini adalah hari Monseri Leslar yang ke-15 Masya Allah, Alhamdulillah para sahabat ya Tentu mudah-mudahan beda selalu kompak dukungan kita dan semakin solid selalu mensupport Lesti dan Rizky Milar Alhamdulillah, para sahabat ya, tak terasa nih. Tentunya ngikuti Leslar dari awal di acara One Man Song hingga saat ini selalu kios romantis yang disuguhkan oleh idola kita ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia terus untuk Dedek Lesti dan Kakak Pilar. Masya Allah, banyak para ya, tetap kompak terus dan selalu mendukung yang terbaik untuk idolake. Sayangan kita. Dalam postingan tersebut juga persabat tentu banyak dimenjeri komentar diberikan dari para fans salah satunya dari akun Steam Bimareta Berasa rugi banget nggak ngikutin dari angkatan OMS, kayaknya seru banget. Padahal waktu OMS itu teman kerja ada yang ngomongin cuma emang dari dulu gak pernah nonton TV, nontonnya drakor doang. Jadi nggak tertarik pas ada tayangan tasyakuran, jadi penasaran. Dan pertama, lihat langsung jatuh hati dan ngerasa wow banget nih kapal. Masya Allah, persahabatnya yeah. luar biasa. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang... Mendoakan, mensupport, mendukung untuk Lesti dan Bilar Untuk ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat nih ada sebuah momen spesial yang diunggah oleh RajaTravel.id Masya Allah Bang ada sebuah pertanyaan gimana rasanya bawa trip Leslar mas Katanya tuh kita lihat jawabannya menyenangkan dan seru banget Wow masya Allah bangga para sahabat, ya jalan-jalan berlibur bareng Leslar itu sangat menyenangkan dan seru banget katanya tuh dan perhatikan di postingan ini genggaman tangan selalu saja erat, selalu dijaga, selalu dilindungi oleh suami tercinta. mudah-mudahan selalu menjadi orang baik untuk kalian berdua. Amin. Ya rabbal alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah ungahan dari Aguni Wandahara Wanda Hara yang mengunggah sebuah postingan di IG-nya persahabat ya. Styling for Baby Moon Wandahara Project luar biasa ternyata stylenya Ini dari Wandahara, per sahabat Ya, fashion ternama di Indonesia juga luar biasa Terlihat dedak lasin kakak Bilar Tentu seperti orang Korea, di per ya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah-berkah untuk idola kita Dan untuk berikutnya, per sahabat, kita lihat ke fashionnya Dedak lasin kejora yang dipakai berlibur ke Turki, persahabat yang perhatikan nih dari topi kacamata hingga sepatu, ini harganya mehong banget, persahabat ya kita mulai dari topi aja menik praja itu dibanderol seharga tujuh juta rupiah, wow dan kacamatanya seharga tiga rupiah ini merek bottega veneta persahabat ya masya allah dan baju dibanderol seharga satu juta tujuh rupiah dan kita lihat juga ada tas persahabat ya dibanderol seharga dua juta seratus rupiah untuk celana, itu harganya 499.900 rupiah Dan untuk sepatu, ini dibantul seharga 10.288.868 rupiah Ini luar biasa persahabat ya Dan kita lihat juga, soalnya ada alas kejora Ini dibantul 5.845.575 rupiah Emang sultan banget nih persahabat Ya Masya Allah Mewah, keren dan sangat luar biasa Masya Allah, kan Allah Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia Berkah untuk rezeki Idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabatnya Dalam postingan tersebut Banyak sekali dibanjiri komentar Yang sangat positif Salah satunya dari akun Sabrina Dia 009 Kece katanya itu persahabat Ya pantas ya penampilannya Mereka kece Ternyata stylishnya Bayi Wandahara Gak sabar ngeliat penampilan selanjutnya Kalau ke Dokia, wow, masya Allah banget nih persahabatnya. Tentu kita semakin bangga, semakin bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, kita lihat juga ini ada momen spesial foto bareng bersama ayah kejora nih, Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan selalu harmonis untuk hubungan keluarga besar dari kakak dan dedek Lesti. Selanjutnya, ada sebuah unggahan postingan juga persahabatnya. Perjalanan kedua kemarin ini ditutup dengan soang nih persahabat ya. Wow, soang lagi-soang lagi di Turki pun ada dua soang nih persahabat di kamar Leslie Bilar. Ini dipugah di ig nya ke semalam. Yang di kembali oleh akun Leslar underscore 0501. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Perjalanan di Turki hari kedua ditutup dengan bertemu soang lagi. channel soang karena mereka tahu kamu adalah... Reinkarnasi dari seorang bangku persahabat ya Masya Allah dimanapun pasti ada seorang nih Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu sehat berkah barokah Dan berikutnya ada sebuah unggahan spesial dari Pak Oti persahabat ya info penting Yang mana hari ini tayang persahabat ya acara Cinta Abadi Leslar di TV jangan sampai lupa, jangan sampai kelewat Untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari idalah kesayangan kita Ini luar biasa banget persahabat ya Di episode kali ini Tentu kakak Bilar ini disuruh olahraga oleh Deddy Lesti dan Pak Pabdance tuh dan sudah bawa barbel Dikasih ke kak Bilar untuk rajin berolahraga persahabat Ya ini cute banget Mudah-mudahan Tentu, untuk Lesnar tidak selalu menyuguhkan karya-karya terbaik. Dan kita lihat ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Pak Otis Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Minggu 24 Oktober 2021, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, dicatat jamnya. Biar nggak ketinggalan, biar nggak terlewat. nih ya, untuk acara yang paling dinanti para fans Leslar lovers. Acara cinta, berjelas Lara tetaplah setia bersamaku di ANTV. Banyak ujian, banyak dibanjiri komentar yang sangat positif, yakni dari akun Neng Anasqor 12 Acara yang ditunggu-tunggu, semoga yang episode di Turki secepatnya muncul, gak sabar katanya tuh, Amin. Doakan seni terbaik bersahabat ya, tetapi... Di balik banyak support yang positif, ada aja orang yang tidak menyukai. Persahabat. ya di sini, kita lihat di kolom komentar di postingan Pak Otis. Ada komentar dari Hakun Hosnul DB mengatakan kehidupan pribadi dibuat gini. Katanya, tuh, lihat jawaban komentar dari para fans sejati, yakni dari akun. Lilis Juwita27 mengatakan, itu kan acara konten hiburan, cuma acting? Gua menghibur, tapi kalau buat yang gak suka, ya sudah, gak usah nonton. Masih banyak berjubel-jubel orang yang mau nonton CLL. Salam sehat, Bu. Semoga kita selalu sehat, jasmani dan Rohani. Dan jangan kotori tangan dan hati kita. Semoga sukses dunia akhirat ya, Bu. Masya Allah banget yang respon yang sangat luar biasa dari para Fans. Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Masih menunggu kejadian kabar baik selanjutnya di high specialist Lan. Mudah-mudahan ada cedokan vitamin manja hari ini. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.